Hai kawan EP channel yang terbaik Seperti biasa sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya Kawan EP, ada beberapa hal yang bisa membuat hubungan asmara kandas Salah satu hal yang paling banyak menyebabkan adalah adanya konflik dalam hubungan Seperti diketahui, konflik dan perbedaan pendapat dalam hubungan adalah hal yang wajar Bahkan meskipun kamu dan pasangan telah melalui hubungan asmara dalam waktu yang cukup lama, bukan berarti konflik dan perbedaan pendapat tidak akan muncul. Konflik karena kecurigaan. Pertama, setiap hubungan asmara melewati fase ketika kesalahpahaman dan kecurigaan cenderung tumbuh di antara pasangan. Jika ditangani dengan bijak, fase ini dapat membuat ikatanmu dengan pasangan semakin kuat. Namun jika tidak ditangani atau salah memilih strategi, hal ini justru akan memperburuk hubunganmu dengan pasangan. Selain itu, kesalahpahaman dan rasa curiga dapat mengakibatkan pertengkaran terus-menerus yang selanjutnya dapat menyebabkan masing-masing menjadi frustrasi dan stres. Dampak panjangnya, hal tersebut bahkan juga berisiko kandasnya hubungan asmara. Konflik karena meremehkan pasangan. Menjalani hubungan asmara bukan hanya karena cinta dan kasih sayang saja. Penting bagi masing-masing untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jika dua hal ini tidak ada, masing-masing dari pasangan justru akan bertindak seenaknya. Bahkan akan berujung pada meremehkan satu sama lain. Seringkali, pasangan saling menghargai dan menghormati satu sama lain saat berada di awal hubungan. Nyatanya tidak demikian, Menghargai dan menghormati pasangan perlu dilakukan sepanjang waktu. Konflik karena kurangnya komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting dalam hubungan asmara. Bahkan komunikasi menjadi cara untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan. Jika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, sangat memungkinkan jika kamu dan pasangan akan terlibat dalam konflik yang lebih panjang. Untuk itu, tetap jaga komunikasi yang baik jika kamu tidak ingin hubungan asmaramu kandas. Kawan EP, itulah beberapa konflik yang bisa membuat hubungan asmara berakhir meski sudah lama terjalin. Semoga kamu dan pasangan bisa mengatasi konflik-konflik tersebut dengan baik ya. Nah itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan semoga, dapat memberikan informasi kepada kawan EP semuanya. Terima kasih telah menonton video ini,